Bikin heboh, perempuan ini disebut mirip Amanda Manopo. Sinetron ikatan cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia. Baru-baru ini, pengguna media sosial dibuat heboh dengan beredarnya video yang merekam seorang perempuan dengan wajah yang mirip dengan Amanda Manopo. Dibagikan oleh akun TikTok inge.ps pada 8 Februari, Pemilik akun tersebut mengunggah rekaman memperlihatkan seorang perempuan tengah duduk di sofa dan memegang mangkuk berisi makanan di salah satu tangannya. Menurut keterangan pemilik akun, perempuan tersebut adalah saudaranya sendiri dan memang sering disebut mirip dengan Amanda Manopo, bahkan ketika masih memerankan Ariel di Mermaid in Love. Saudaraku mirip Amanda Manopo cek, tulis pemilik akun dalam keterangan pada videonya. Sayangnya, kualitas perekaman tidak terlalu baik, karena dipegang dengan kondisi yang berguncang. Meski begitu, beberapa warganet mengakuinya bahwa perempuan itu tampak mirip dengan Amanda Manopo ketika sedang mengeluarkan ekspresi tertentu. Sementara perempuan dalam video tersebut hanya tersenyum dan sesekali menutupi wajahnya dengan malu ketika perekam video menyebutnya mirip Amanda Manopo yang memerankan Andin dalam ikatan cinta. Hingga kini, video yang telah dilihat sebanyak lebih dari 4,5 juta penayangan dan disukai sebanyak lebih dari 235.800 kali oleh sesama pengguna TikTok, itu pun menuai beragam komentar dari warganet lain. <Susukain>